Halo sobat semua dimanapun berada jumpa lagi bersama saya Jarod Kurman di channel Jonah Flores bagi teman-teman yang berasal dari Kabupaten Flores Timur ataupun Kabupaten Lembata pasti tahu dan mengenal kapal ini karena kapal ini tidak asing lagi bagi warga masyarakat Flores Timur dan warga masyarakat Pulau Lembata Ini adalah kapal Lembata Karya Kapal ini termasuk salah satu kapal yang paling lama beroperasi dari Pulau Lembata ke Pulau Flores Umur kapal ini mungkin sudah mencapai puluhan tahun ya. Karena di waktu saya masih kecil kapal ini sudah ada dan masih berlayar hingga sekarang teman-teman. Untuk saat ini kapal Lembata berangkat dari Pulau Lembata jam sekitar jam 11. Dan tiba di pelabuhan Larantuka Sekitar jam setengah satu siang Sedikit informasi buat teman-teman Memang saat sekarang ini Banyak sekali kapal yang berlayar Dengan rute pelabuhan Larantuka Menuju pelabuhan Lembata atau sebaliknya Termasuk beberapa kapal cepat teman-teman namun Sebagian masyarakat Masih memilih untuk Menggunakan kapal Lembata karya ini Karena Ketika kita menggunakan Kapal lembata karya ini Kita bisa Membawa sepeda motor Teman-teman Dan Tarif harganya berbeda Ketika teman-teman menggunakan kapal cepat untuk harga tiket saat teman-teman menggunakan kapal lembata karya ini dari pelabuhan larantuka ke lewo leba atau sebaliknya teman-teman cukup membayar Rp 50.000 per orang sedangkan ketika teman-teman menggunakan kapal cepat teman-teman harus membayar Rp 100.000 dari larantuka menuju ke lembata perbedaannya cuma di masalah waktu ketika kita menggunakan kapal lembata karya ini kita harus menempuh waktu 2 jam dan ketika kita menggunakan kapal cepat kita hanya menempuh dengan waktu 1 jam teman-teman Baik, teman-teman. Untuk sementara, sampai di sini dulu pembahasan saya mengenai kapal lembata karya ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan pencet tombol subscribe di bawah ya, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi supaya teman-teman jangan ketinggalan video-video terbaru dari saya, karena di channel saya ini akan... Melakukan update video setiap hari, teman-teman. Oke, sampai di sini dulu. Selamat siang.